Halo guys, welcome back Maito Channel Masih di channel yang sama ya guys Kali ini saya mau ngeliatin video baru saya Pasang keramik Dinding dapur ya Sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dulu Subscribe ya